Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alana Sekolani Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang daftar Bansos Yang akan cair sebelum lebaran tahun 2022 ini Oke okay, sebelum kita lanjut Mohon dukungan kepada sobat desa yang belum subscribe Silahkan di subscribe, like dan share video ini kepada Sobat-sobat yang lain melalui sosial media kalian Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar Berbagai macam bansos yang akan cair sebelum Lebaran tahun 2022 ini, yang pertama PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Penyaluran PKH melalui Bank Anggota Himpunan Bank Negara atau Himbara, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Yang kedua, BPNT. Bantuan lain yang masih disalurkan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT alias Kartu Sembako. Adapun indeks bantuan sembako ditetapkan sebesar 200000 per bulan untuk setiap keluarga. Pada tahun ini, bantuan kartu sembako disalurkan melalui kantor pos dalam bentuk uang tunai. Lantas, uang tunai tersebut dapat dibelikan bahan pangan atau sembako seperti beras, telur, minyak goreng, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang ketiga, BLT Dana Desa. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk BLT pada tahun 2022 ini sebesar 40% dari dana desa sobat semuanya. Program BLT dana desa diberikan kepada keluarga miskin tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp300.000 per keluarga penerima manfaat per bulannya. Yang keempat, bantuan subsidi upah Bantuan subsidi upah atau BSU juga akan dicairkan sebelum lebaran tahun 2022 ini Bantuan ini menyasar karyawan atau pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta rupiah Adapun besaran bantuan BSU tahun ini sebesar 1 juta rupiah Yang kelima, BLT minyak goreng sebesar Rp ribu rupiah. BLT minyak goreng ini akan dicairkan di kantor pos seluruh Indonesia mulai tanggal 8 April 2022. Penyaluran BLT minyak goreng ini berbarengan dengan bantuan pangan non-tunai. Terima kasih sobat desa yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, share kepada sobat-sobat yang lain melalui sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.